Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrohmanirrohim Wabihdasta'inu'ala umuridini wadidin Wassalatu wassalamu'ala surah bilang yaiyumur salin wa'ala alih wassalamu'ala jemain nama badu Terima kasih pada Mr. Nugroho yang telah menyempatkan waktu istirahatnya untuk belajar kembali di Lembaga Wakaf Milenia di pertemuan ke-11, terima kasih Bapak Lukman, selaku CEO Waka Milenial, dan teman-teman yang selalu konsisten dalam pembelajaran bahasa Inggris ini. Kita eh, kembali belajar kembali di malam hari ini, melanjutkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mr. Nugro okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Waalaikumsalam okay, Semuanya sehat? Are you okay guys? Semuanya sehat? Selamat malam, Mr. Nugro Sehat malam, ya? Mr. Nugro Selamat Jadi uh, saya akan ini aja dulu uh, sambil menunggu yang lain mungkin ya, saya akan akan uh, ngasih review apa yang kita pelajari selama beberapa pertemuan ini gitu ya ini mungkin karena ini ya Pak Pak Lukman ya beberapa dari kita kemarin kan kita ketemunya cuma seminggu sekali ya jadi kelihatannya itu kayak nggak selesai-selesai gitu ya <tuh> enggak apa-apa mister nggak ya. eh, yang penting tuntas mister ya, sampai yang, ini, tentas, gitu. eh, yang penting betul-betul ya. ini gitu jangan sampai ada terlalu gitu aja gitu ya. kalau kita ikut mister aja gitu ya, uh. oke. jadi uh, kita ini ini uh, sudah sudah banyak sekali bertemu gitu tapi sebenarnya ya kurang sih, karena ini kan e, sebenarnya satu buku itu untuk dua pertemuan ya. Tapi karena kalau kita ngikutin ini kita bisa saya semua, kalau selesai ya gitu ya. Mending kita selesaikan sekarang, Sama satu pertemuan, apa? Satu, satu, satu, uh, ya, satu, kemarin satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, ya. satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, tunggu dulu. Dah, tunggu, tunggu dulu. Kita review dulu. Kira-kira sejauh ini sampai pertemuan sebelas itu apa yang sudah dipelajari dari dari pertemuan awal kira-kira boleh. Kalau pak Alif mana apa, Pak yang sudah dipelajari Pak? Uh, penggunaan dari SDRR, Mister ya. Oke, okay, SDRR. SDR, SDR, terus SDR. SDR, terus penambahan S gitu, S gitu kepemilikan. Kepemilikan, ya, Terus juga lebih penekanan verb, uh, Mister ya, ketika membuat ya, sure. kalimat gitu. Jangan, ya. jangan apa jangan nominal dulu ataupun jangan tobi dulu gitu selama bisa ya. ada pakai top dulu kubi uh, di, uh, di sampingan dulu gitu baik gitu present tense atau pasien atau apapun gitu selain ya. itu ya misal selain itu uh, apa uh, apa perbedaan lebih apa uh, match dengan money mister ya itu uh, ya. benda yang bisa dihitung ataupun yang bisa dihitung apa uh, ya, angka tebal dengan Kantabel uh, gitu, Mister ya. ya, ya. Uh, intinya bahasa Inggris itu bahasa yang sifatnya itu kontekstual ya, jadi tergantung konteksnya. Saya yakin setiap bahasa pun kontekstual ya. Bahasa Arab pun mungkin Pak Lukman juga uh, ada konteks-konteks di mana bahasa itu bisa berubah tergantung situasinya gitu. Ya. Jadi, itu juga seperti itu ya. uh, Tapi kalau bahasa Inggris itu memang dia runutnya bahasa Eropa, makanya uh, sangat identik dengan waktu ya. Jadi kontekstualnya itu di waktu. Kalau bahasa bahasa humanioranya itu uh, spasial temporal, artinya ada konteks spasinya tepatnya, terus kemudian ada temponya, temponya temporal itu maksudnya waktunya. Mungkin ya. Pak Ruman sering dengar ya, spasial temporal gitu. <tuh> itu biasanya diambil di humaniora itu Oke, uh, oke. Okay. Uh, sekarang uh, kemarin kita belajar membandingkan ya, teman-teman ya. Alexa juga kemarin datang, Mbak Ega juga datang, gitu ya. Jadi membandingkan antara satu hal dengan satu yang lain. Kemudian kita belajar tentang komparatif dan superlatif. Relatif. Komparatif itu bagaimana Pak Lukman kemarin? Komparatif itu membandingkan, mister. Membandingkan antara satu benda dengan benda yang... satu benda dengan benda yang lain, gitu. Oke, okay, ya. Jadi misalkan rumah saya dengan rumahnya Pak Lukman, gitu ya. Jelas sama gitu ya dibandingkan sama gitu jangan membandingkan rumah saya dengan apa, pesawat terbang gitu itu kan enggak equal ya jadi uh, yeah. jadi ini jadi apa biasanya membandingkan itu harus yang equal yang sama gitu ya jadi membandingannya itu yang sama ya. terus kemudian eh, kalau superlatif ya itu dia membandingkan tapi dengan keseluruhan jadi eh, gamanya itu menyatakan paling jadi misalkan saya bilang saya paling eh, malas satu rumah gitu berarti Kalimatnya: "I am the laziest. Gitu ya. I am the laziest. Saya yang paling uh, malas, gitu ya. malas. Tapi, tidak perlu menyebutkan, uh, apa? tidak perlu menyebutkan uh, dengan siapa. gitu daripada siapa gitu, tidak perlu karena dengan mengatakan 'saya yang paling malas', berarti saya sudah menyatakan di antara yang lain orang di rumah. Saya yang paling malas, jadi orang yang dibandingkan itu tidak perlu di, disebutkan." Gitu ya. Misalkan, katakanlah, apa itu? Misalkan, Jakarta itu paling macet. Jadi, tanpa menyebutkan Surabaya, tanpa menyebutkan Bogor, tanpa menyebutkan Bandung, sudah paling atas. Jadi, tidak perlu disebutkan. Tapi, kalau yang komparatif itu, perlu disebutkan. Misalkan, Jakarta itu lebih macet daripada Bandung. Misalkan, nah, itu seperti itu. Jadi disebutkan dari... Uh, komparatif ya oke okay. okay, ini sudah oh, belum ya oke okay, kalau gitu saya ini aja uh, langsung aja ya Baiga you ready Mas Fahmi juga set ya Baiga uh, ya. yeah. uh. oke okay, uh, kita hari ini Acaranya itu tentang uh, apa? Memberi suggestion atau merespon suggestion. Maksudnya itu kadang kalau kita pergi atau kemana gitu ya, kita perlu masukkan. Ya. Ini mau kemana nih, gitu ya? Mau kemana gitu. Nah ini kita akan belajar bagaimana cara memberi masukan dalam bahasa Inggris. Memberi masukan, ya, dalam bahasa Inggris itu disebut making suggestion. Ya. Dari kalau bahasa Inggrisnya itu su sugesti ya, sugesti ya, sugesti. Kalau bahasa itu dari diambil dari bahasa Inggris itu suggestion, ya, suggestions. Ya. Uh, ini tulisannya v-nya ada dua, itu tengah ya. Oke, okay, nah topik kita itu adalah uh, getting together, getting together. What does it mean? Getting together, getting together. Together itu bersama-sama, Mister ya? Apa? Nah, Tadi kenyapa bersama-sama gitu, gitu. Yeah. Ya. Getting together itu, kalau get together itu bersama. Kalau getting together itu maksudnya nongkrong bareng-bareng gitu -bareng loh, Pak. Nongkrong bareng-bareng. Kayak, kayak nongkrong gitu ya. Jadi getting together. Jadi kayak apa, menunjukkan keakrapan. Sebuah kegiatan bareng-bareng yang menunjukkan keakrapan. Entah nonton, entah ngopi di pinggir jalan, entah, entah, apa, entah apa, belajar bareng-bareng. Itu bisa disebut getting together. Nah. Oke, okay, uh, kita seharinya akan belajar ini, takutnya ya. uh, itu film, jadi untuk memberi, apa, memberi saran itu dia makanya prarantarannya adalah film. Uh, kalau Luqman, did you ever watch movie? Like movie? Yes, yes Mr. I like movie. <laughs> what, what movie do you like? Uh, I like movie Ainun Habibi dan Habibie, Habibie Aynun, Oh iya yeah. Habibie yeah. yeah, I know and mm oh. um, eh uh, layanan putus, Mister. Layanan putus. <laughs> layangan Layanan putus ke mana, Pak? Itu yang main siapa, Pak? Itu, Mister, yang Reza Hardian sama itu, Mister. Oh, siapa? I see. So uh, you yeah, you must watch Indonesian movie ya. Film Indonesia. Alimak. Yes, Mister. Uh, uh, do you Do you ever watch uh, foreign movie, western movie? Do you ever watch? Uh, I like foreign foreign movie, Mister. Foreign movie. Foreign movie, okay. What do you like movie? Uh, mister Bean. Mister Bean, okay. Mister Bean and hmm, uh, um, apa oh, Mister yang robot robot? Apa yang robot robotnya? Transformer. Ah, itu uh, Mr. Smolfer, Spider-Man, uh, oh okay. Spider-Man, oh, Spider so, ah, so, do you like uh, uh, comedy and drama ya, comedy, drama, superhero ya? Yes, Mr. Uh. Oke, okay, sekarang uh, Mbak Ega, are you, How are you? Yes, I'm fine, Mr. Hey, can I ask you a question? Yes, of course. Uh, do you like uh, watching movie? Uh, yes, I like, but tidak terlalu apa? I don't really like. I don't really like it. Berarti ya, berarti jawabnya itu nggak pakai yes mbak, berarti no, I don't oh. really. Yeah. No, I don't really like. like. Okay. Uh, why don't you like watching movie? Kenapa nggak suka nonton film? Uh, because I think that is uh, menghabiskan waktu apa misalnya? Waster of time. <laughs> yes. Wasting. Wasting, wasting of, time. of time. Time good wasting of time atau wasting time apa? So okay, so you don't watch uh, watch movie a lot. So but do you like one particular movie? Karena karen mbak suka satu film nggak? Uh, yes, I have like a film Okay, what kind of movie is that? Filmnya apa? Uh, film tentang apa ini? Maksudnya tentang Whatever, whatever, apapun Film apa? Uh, I like uh, romantic film Romance, ya? Yeah. Romance Romance, okay. Okay, romance. Romance Cinderinya Romance, kalau filmnya namanya Romantic film, itu bener ya. Kalau cinderinya Romance. gitu ya. Oke, oh, oke, okay. okay. okay, good ya, romance. Oke, okay, good, uh, oke, okay. terima kasih Mbak Ga. Yes, uh, thank you sir. Oke, okay. Alexa, can I ask you a question? Alexa, can you go on mic? Bisa di mic nggak? Ya? Bisa di mic. okay uh, okay do you like watching movie alexa do you like watching movie yes i do okay that your sound is a little bit too high what kind of movie do you like fnf what sms what was that what is that what kind of movie is that This is a cartoon Oh, kartun. Oke. Okay. You like kartun ya? Yeah? Yes. Oke. Okay. What else besides SNS? Apa lagi kira-kira? What else? Uh, emoji orange. Oh, emoji. Oke. Okay. Oke. Okay. You like emoji movie. Oke. Okay. Oke. Okay, good. <coughs> Okay, do you, do you like superhero movie? No, I don't oh. like it. What why can't you like it? That's a <coughs> cartoon. I don't like it. Okay, My brother it's like it. Okay, but your brother you don't like it, but your your brother likes it so so much. That's correct. Ya. Yes. Okay. Good. Yes. Okay, but I think you, yeah, you are still young, yeah. You watch whatever you want, but please do not watch, ah, uh, yeah, based uh, on uh, uh, beyond your age, yeah. You are still a child. Please watch a uh, uh, children movie, ya. Yeah? nonton film anak dulu, ya. Yeah? Okay. Okay. Good. And then, Mas Pami, can I, can you hear me? Oke okay, mas Fahes yang offline it's fine Oke okay. now I'm gonna teach you about how we pronounce uh movie ya bagaimana kita me memanggil film nah pertama itu ada yang satu itu apa bajanya gimana uh, menembaiga mungkin Ini Pak Lohman ada dua ya Akunya ada dua ya Pak Lohman ada dua Iya, bisa yeah, oh satunya HP ya Pak iya yeah, satunya HP mister oh iya ya. Takutnya ada dua orang, lah yang namanya Lukman, jadi enggak bisa satu, Bisa tadi oke, ngajak dikeluarkan. Oke, good. Uh, satu ada documentary, ya. Uh, kita bilangnya documentary sama documentary. Ya, yeah, it's a documentary movie. Eh, uh, komedi itu film komedi yang seperti Pak Lukman tadi. Ada Mister Bean itu An action film. film action ya. Eh, uh, Pak Lukman, do you like action film? Yes, you like Mister. Eh, what, I like action. What, what like, what, what movie do you like? Uh, action film. Apa Mister? 007, Mister. James? Iya, yeah, uh, James Bond. James Bond. Okay, James Bond. James Bond ya, James Bond. James Bond, James Bond is a British movie ya, Pak. Itu film oh. British ya. Oh. British. Makanya, makanya aksennya itu ngomongnya agak beda. Ngomong Inggrisnya mm. agak beda. Soalnya dia film, filmnya orang Inggris itu itu dari novelnya orang Inggris, hmm. jadi itu kayak Harry Potter itu, hmm. buatannya orang buatanya orang Inggris gitu, Oke, okay. and then ini yang buat uh, apa uh, Alexa tadi, an animated film, animated itu maksudnya animasi ya, so sampa cartoon, kartun, kartun itu bagian dari animasi ya, masih itu bisa kartun, drama, and science fiction, science fiction. What does it mean? Science fiction. Film ini biasa apa? eh uh, fiksi ya. Fiksi, fiksi, sci, science ya. itu science atau yaitu film yang itu loh apa yang kayak apa itu kayak film-film alien gitu ya. Kan? Itu biasanya hmm. kita sebutnya science fiction. Jadi kayak fiksi, fiksi itu kan uh, ini ya apa tidak tidak nyata ya. Terus kemudian science. Jadi berhubungan dengan science. Jadi bisa. Tiba-tiba ada Nongol Alien, tiba-tiba Nongol Monster, dan sebagainya. Itu science fiction, ya. Yeah? And a horror film, itu film horror, and romantic film. Oke, okay. ini baiga. Ayo, baiga. Yes, sir. So, uh... are you on the other line? Oke, okay. yeah. baiga oke ya belum ini kayaknya pak ini apa nunggu yang lain dulu pak biar ini biar hmm, tadi ada yang bu pak pak pa, miswadin menyusul mister oh gitu ya terus yang izin bu zaria dengan oke. ya bu titin atau bu siapa tuh lupa mister. Ya, Bapak, ya, jelas yang lain menyusul ya. ya. ini saya uh, ini aja deh, ya enak. Saya akan tunjukkan film ya. Ini ada film di ini. Kebetulan saya kemarin nonton ya. Ini film pendek ya. Jangan khawatir, jadi tidak akan memotong waktu banyak ya. Kemudian saya pengen tahu tanggapan dari kalian. Jadi, nanti mana sudah diajarnya? Saya bikin tanggapan gitu ya. Coba nanti nonton film. Film ini tidak ada bahasanya, maksudnya tidak ada, tidak ada percakapannya. Tapi ini adalah film animasi yang bagus nanti saya akan bukakan sambil nunggu yang lain ya. ini cuma 5 menit aja filmnya nanti saya akan putarkan Eh, filmnya animasi ya, tapi animasi ini, animasi apa itu, animasi bagus, bukan animasi anak-anak, tapi animasi ini, ini film pendek, kemarin menang menang anugerah film pendek gitu, nanti kita... selamat mm. Oke, okay. ya, ini masih lama. Halo okay. Bu ini kita jelaskan ini balik lagi buku lagi aja ya. Oke, okay. uh, Bu, uh, oh iya. ini ada baru Bu Sri Tiana ya? Halo? disini are you on the other line? Okay, offline. Okay, so, okay. Nah, di sini tuh ada beberapa ini ya, ada beberapa ilustrasi. Jadi, bagaimana cara kita itu menjelaskan film dan juga nanti bagaimana kita itu menarik kesimpulan dari film tersebut ya. Contohnya film age of. D. Nah, di sini ada contoh, contoh film ya. Ada. Jadi kalau kita nonton film, kalau anak-anak tahun 90-an, 80-an gitu, waktu saya belum lahir, saya masih kecil gitu ya. Nanti kalau di koran itu kan ada semacam tulisannya gitu ya. Ini filmnya tentang apa gitu. Nanti ada penjelasannya gitu. Ini ada ininya ya, uh, film Unart, ya. film anak ya itu di India itu film dari India jumlah waktunya dua jam lebih 20 menit gitu ya Terus kemudian a great action film Samir comes home to the village ya great action film film yang action yang great itu apa great great great what is great hebat misalnya hebat yeah. good atau bagus ya great itu hebat ya, was... jadi kalau great uh, Grade student artinya apa? Sesuai ya? Pak yang bagus. Pak yang hebat pak. Hebat. ya, Kalau bagus itu nice ya. Nice itu bagus ya. Atau good itu bagus ya. Tapi kalau grade itu lebih ke arah hebat. ya. Eh, uh, Then Samir comes home to the village after ten long years and meet his friend Jimmy Sunil Sati dan Jimmy Brothers to Bania member local gang gak bapak. Jadi itu dikasih semacam apa? Sinopsisnya gitu ya sinopsisnya gitu ya. Saya nggak tahu di sini uh, kalau saya biasanya kalau nulis, saya kan dari sastra ya. Jadi kalau analisis atau apa itu biasanya dikasih sinopsisnya dikit. Gitu. Soalnya kan kadang orang nggak nggak baca nggak baca novelnya. Gitu. Jadi dikasih sinopsisnya dikit gitu, supaya ini. Nah itu seperti itu. Cuma ini uh, itu sinopsisnya itu mirip seperti iklan. Nah, jadi uh, ini apa apa ada promosinya dikit. Kemudian ada coba pak. Lukman deh, sambil nunggu yang lain. Ini uh, tentang ada film judulnya Family Law, Pak. Coba Bapak baca, silahkan, Pak. Ya, ini film, ya, filmnya tentang apa? Coba di, sambil dicari tahu. Ini filmnya tentang apa? dibaca baca dulu. Misalnya, ya, dibaca dulu. Ini menghilang. Misalnya, enggak, enggak, enggak. Wah, minta ada, bisa nih. Iya, udah, udah, udah. Ya, rame gitu, loh, maksudnya. Iya, bisa. Coba, nanti angkat yang kedua, riser. insya Allah lebih ini bisa insya Allah angkat gitu. yang kedua. Iya, iya, iya, iya. Silahkan, malam ini dibaca. Family love, eh? bismillahirrahmanirrahim, famili love. Eh, apa eh, diri? Kho the familia, atlet ah, itu, itu ya, itu bahasa Italia, eh, bahasa Spanyol, Pak. Jadi gak perlu, gak perlu, gak oh, perlu. No. Saya juga <laughs> gak tahu benerinnya gimana. <laughs> Oke, Mister Argentina, eh, eh apa? Eh, Gimana bilangnya eh uh, 100 eh uh, 100 and two minutes uh, two minutes okay. to stay just pakai cah Pak Tuesday this day okay. just this day eh yeah. eh okay. uh, uh, 31 31 December eh Oktober eh uh, seven save seven Detik Detik? Itu jam berapa di Jam tujuh. PM. 30 PM. Okay, Family Lau is about the difficult relationship between a father okay. and son. Okay. But, yeah, both. Both. Both. Both. Both. Yeah, both. Both layer in uh, Buenos Aires a comedy with with a serious message message mes, message message okay. message, Excel. message. message. Okay, excellent, excellent musik by music. Cesar Lerner. Oke, okay. good. Perhatikan ya. Uh, family law is about the difficult relationship between father and son. Difficult relationship itu maksudnya apa? relationship tau nggak? Hubungan, hubungan, hubungan yang rumit hubungan yang rumit misalnya uh, hubungan yang rumit ya hubungan rumit antara between itu antara antara apa ya? father dan anak bapak dan anak, bapak anak. Bapak anak. both anak but lawyers but lawyers itu maksudnya apa? dua-duanya adalah dua-duanya pengacara dari pengacara lawyers di bruno island bruno, Ayers. Ayers. bruno <laughs> Ayers. Ayers. polis ya polisi gitu ya contoh ini saya ngasih contoh ya both of my parents saya akan tulis both of my parents are uh, polis ya itu nah ini gimana kecualinya both of my parents are police dua orang tuaku adalah polisi ikut okay, ya jadi buat itu artinya kedua duanya ya jadi ini semacam penegasan gitu. Misalkan kalau gini, both. Nah, ini bagaimana? Both of my children are sick. Kedua anakku sedang sakit. Nah kedua anak saya sedang sedang sakit. Jadi both itu artinya uh, keduanya. Jadi berarti kalau menyebutkan both itu harus ada dua, dua hal yang disinggung jadi misalkan both of my jobs arteri jadi kalau saya nyebut both of my jobs berarti saya punya dua pekerjaan peker peker yang... jadi ada dua yang di, disebutkan gitu ya oke okay, uh, kebetulan saya ini kemudian nah ini ada the others ya. the others ini film coba bu uh, bu Hamidah, bu Hamidah ya tadi bu Hamidah. Ya, yes, Oke, okay. silakan Bu dibaca ini, Bu. yang Ibu, yang Yelen. Nah, Baik, Yelen. Uh, ini malinya dibaca juga, Mister. Ya, yeah, semuanya dari saat, saat okay. sampai depan belakang. Saya Mali 105 minutes Friday 3 November 5 PM. Eh, 5, 8 PM berarti jam malam. Yeah. The Classic One uh, Thousand 19, One Seven. Yeah, the Classic Nineteen active Seven Drama by Malian Filmmaker Suleiman Cheese. sulemane sulemane sulemane sulemane cheese, cheese, cheese, cheese, cheese, is cheese, cheese, cheese, cheese, cheese, cheese, cheese, cheese, 13 cheese, cheese, cheese, cheese, cheese, cheese, cheese, and tells the story of Nyangkoro a young man who use magic to fight his father a dangerous okay. magician. Oke, okay. eh uh, di situ katanya yang -kata susah enggak, Bu? Coba kira-kira butuh saya bantu memahaminya? Emm, out Bu? Isat ada IL apa? Iya, ser. Yang mana ser? Oh, Isat. Ini, isat menceritakan. ini menceritakan, ini menceritakan. Isat itu berlatar belakang. Iya, background ya. Isat kayak ibu ya, setting gitu ya, setting. Iya. Setting itu maksudnya mengesat, meng background atau apa gitu. Iya. Setting. Uh -huh. Settingnya kurang kurang jelas gitu. Karena setting itu setting. Berarti latar belakang ya, latar belakang ceritanya ya. itu uh, di abad, berapa itu? 13 century. Ya, abad 13, berarti kan jadinya dari abad ke 13, -13 ya Abad 13, jangan 13 abad, 13 itu. <laughs> iya, abad ke 13. Abad ke 13. <laughs> abad ke -13. <laughs> Jadi, ingat ya, bahasa yang disitu dipakai dari belakang, ya. Contohnya, ya. Ini bacanya gimana? Kamida? Mak Bacanya gimana? Bahasa Indonesia kan? Bagaimana? Tas merah, tas merahku yang jelek. Tas merahku ya jelek, gitu ya? Uh, ya ini salah maaf harusnya gini my my active red bag dulu maaf ya nah tas merah tas merah saya gitu ya merah jelek jadi bacanya itu di belakang ya please uh, remember that bahasa inggris itu bacanya kebet jadi di, di di belakang gitu ya. Jadi berarti ini abad ke 13. Jadi bukan 13 abad, tapi abad 13. <laughs> abad ke 13. Oke, okay, nah uh, who uses? Nah ini who uses ini subjunctif. Ini uh, supaya sudah B1. Nanti saya akan jelaskan ketika B1 ya. Kalau oh, sekarang jelasan nggak susah. Ya. Intinya itu dia artinya yang ya. seorang uh, laki-laki muda-muda laki -laki yang menggunakan magic. Fight itu apa? Bye. melawan oke okay, melawan uh, ya melawan juga bisa melawan disparers ayahnya melawan ayahnya ayahnya seorang apa A dangerous magician uh, apa itu Magician yang sangat uh, berbahaya oke okay, dangerous magician eh, apa Magician yang sangat bahaya itu apa pesulap tukang. Tukang. tukang kalau di sini lebih ke arah penyihir ya bu Nah, kalau sulap bisa penyihir BIPO. di Nah, oke, oke, let's go to the uh, beauty. ya karena tadi uh, potong, karena apa? Karena belum ngumpul, semoga coba sekarang udah ngumpul. Bu Mida, uh, kira-kira ibu dari genre ini suka yang mana, Bu? Which one do you like? A comedy. komedi, komedi. Oke, okay, Yes. Uh, what kind of movie? What can you mention? Uh, one movie. Uh, What? Nang Nak. a Thai movie. Thai movie. Oh yeah. What is it about? What is it about? Uh, it's about a friendship. Eh. Yeah. Okay. Friendship of apa itu, soldier? Apa ya? Soldier, oke. Okay. Between, so? Soldiers. Between soldier. Soldier. And one of soldier. them, one of them has a wife, and his wife has uh, passed away when she uh, want to, apa? She wants to burn. burn. Apa sih, melahirkan? Give birth. Give, give birth, birth. give bird, air kandung, badannya, air, she, she became a hantu, a ghost, become ghost, ya, yeah. ghost. Berarti kalau melahirkan bagaimana she, she, birth she, she, gives she, she, okay. she, gives si, oh, she, gives. Gives. Ya. she, she, she, nah, gitu ya kemikum tajwid bahasa Inggris ya. Jadi ini tambahan, sekali dia bentuknya itu lampau. Tapi Karena sudah saya jelaskan belum ya? Belum nanti akan. Sudah. Kita, sudah ya. Kalau sudah, sudah. kalau lampau itu ya tidak perlu pakai uh, S ya. Es, Karena dia pakainya pub do du, dua. Jadi sudah, yeah. sudah hukum yes. itu sudah uh, hukumnya itu sudah batal gitu. Kalau dalam bahasa Arab kan ada gitu ya. Kalau ini ini tapi ada ininya itu tidak berlaku lagi gitu kan. Jadi kayak kalau kelasnya itu tidak terlalu lagi karena ketemu ini gitu. Iya deh kayak itu ya. Oke uh, lanjut ya. Kamu uh, ini, halo. Uh, can you speak microphone throughout the class? Um, your sound is putus-putus, sir. Oke, okay, sebentar ya, sebentar ya. Oke, okay. halo, halo. Mirror, Is it better? Yes. It's better. lagi yes, ya uh, uh, lagi ya, itu maksudnya, nanti saya akan videonya ya supaya, supaya Tampang saya nggak penting yang suaranya. Oke, oke dan. Yeah, okay, Marwini, can you, uh, uh, or throughout class or just uh, listener? Okay, since no response, I guess uh, he is being Okay. Uh, now, uh, sometimes uh, in life, yeah, sometimes life we have to uh, do uh, choose something that we want to kadang kita akan memilih sesuatu yang apa itu kita akan lakukan di sini ada kegiatan choosing a film jadi kita akan film nah kalau kita milih film itu biasanya ada ini enggak, ada semacam oh, dapat gitu ya ini nonton film aja kolom film aja gitu kemudian yang satunya lagi enggak ada bagus gitu kan ada semacam input dari setiap pembicara yang bicara gitu ya jadi punya masukan satu sama lain Uh, topik hari ini kita akan belajar memberi saran, giving suggestion. Kita ya. bahasa Inggris kalau kita memberikan itu kita bisa menggunakan ini, uh, yang itu kotak kecil ini ya, kotak panjang ini ya. Contoh, why don't we watch bla bla bla? Kenapa kita nggak nonton ini aja? Ya. Terus kemudian ada would you like to bla bla bla? Kira-kira mau nggak bla bla bla? Okay. would you like to? Oke. Okay. Wicud bla bla bla. Kalau misalkan uh, nggak tahu ya, kalau uh, nggak tahu bilangnya I don't, know. I don't know itu nggak apa apa. Ya. Oke perhatikan ini. Saya akan putar audionya, tapi sebelum saya akan matikan uh, video saya supaya uh, supaya nggak ini nggak makan apa nggak makan internet. internet saya akan putarkan audionya. sebentar ya. is Oke, okay. ya, silakan menyerangkan. Okay. Kalau gini nggak kelihatan ya ini ya? Uh, PDF-nya ya? Kelihatan nggak kalau kayak gini? Bentar ya, begini aja deh. Oke, okay, silahkan menyerangkan. Uh, tolong dengarkan baik-baik. Track 2. Some films look quite interesting. Terdengar teman baik-baik. Ya? Saya akan dua kali. Coba uh, ini, ini, apa ikuti cara mengisi yang di tengah itu. Itu ada, ada ini ya, ada kotaknya. Itu coba tolong diisi pakai uh, bantuan audio ini ya, Track Some of these films look quite interesting. Yeah, why don't we go and see one sometime this week? Yeah, okay. Hey, would you like to see family law? I heard it's really good. Hmm, I don't know. It sounds a bit boring. We could see the others. Well, I don't usually like horror films, but that one sounds good. Okay, coba takwa sekali lagi, ya. Okay, this is a very British conversation, ya. Ini percakapan orang British, jadi aksennya sangat kental gitu ya. Ini ya, bisa repeat, bisa Hah? ya nah, repeat, repeat, saya ulang lagi ya. Uh, ya ini repeat. ini aksennya itu British, jadi kalau ngomong apa agak di kumur gitu ya? Orang British tuh aksennya itu kayak, kayak, kayak, mereka itu kayak apa, enggak keluar gitu loh. Mereka ngomongnya gitu. kayak kayak, di, orang, kayak India bisa ya. Ya. Nah. orang India, misalnya ya, orang India, orang India itu ini pak. Tehnya itu dibacakan, te, ya. Jadi, kayak "I need to tell you", kayak gitu kan? orang India oh. gitu kan. itu, nah, itu te, te-nya itu jadi toh, ya. Oh, gitu bisa pantas. Kan, ya. kalau kadang kongres ini, orang ini ngomong <laughs> apa? Karena, karena orang dia itu dari bahasanya, jadi bahasanya itu mirip, ini Pak, mirip orang Bali itu, loh, Pak, orang dari Galilea. Oh. Kan? oh, iya, iya, iya, iya, Pakainya ini Sansekerta sans gitu jadi bahasanya itu ada teh-nya Makanya oh, ya, orang-orang Sunda pasti bingung nggak, nggak bisa ngomong teh gitu ya Kalau ya, geto, bisa. gitu nggak susah ya, geto, gitu, ya, susah, bisa. ya, ya. Bisa. Kalau orang India kan bilangnya I need to tell you about nah, gitu, ah, gitu. Nah, ya. Kayak gitu ya saya nah, Kebetulan bisa karena teman saya orang India gitu Lama-lama oh, jadi, jadi ketularan Oke okay. <laughs> ya perhatikan ini ya perhatikan ini ya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 I don't usually like horror films, but that one sounds good. Oke, okay, uh, untuk ini, uh, si Mia bilang, some of this film looks quite interesting. What does it mean? Uh, dari be ada, dari beberapa, uh, beberapa film ini terlihat menarik. Oke, okay, terlihat menarik. Looks quite interesting. Quite itu cukup. Ya. Quite itu cukup hmm. artinya. Cukup menarik, gitu ya. Oke, okay, uh, ya? Yeah. That's true. That's true ya, serupa artinya, yaitu bagus, benar. Benar ya. Ya, memang itu gitu. Terus kemudian, dia cerah. Bilangnya jelak, bagaimana? Why? Why? Why don't we? Ya, why don't we go to see once, uh, one, one, some, some, one see one time. sometime this week. Kira-kira bagaimana kalau kita pergi untuk menontonnya? menonton salah satu gitu ya sometime this week sometime itu artinya apa sometime kadang-kadang uh, eh, suatu waktu, ya, oh. Sometime, suatu oh. waktu ya, oh suatu oh some, suatu some. astagfirullah sometimes ya sometimes itu artinya kalau sometimes ini bu saya, yang bapak ibu juga kalau sometimes kayak gini itu kadang ya. kalau sometimes gabung dari satu ini artinya kah Kadang, oh ya, tapi ya betul, kalau, misalnya tapi kalau bisa, sometime, ya, tapi kok bisa ya? sampai bisa kayak gini. Ini artinya kapan-kapan, oh ya, <laughs> mobilnya spasi Jadi, dong, misalnya. Mobil ya. spasi toh ya? Kalau biasanya yes. ini di depan, kalau ini biasanya di tengah. Misalkan, I watch a movie, sampai saya menonton film kapan. Kapan. Kapan, kapan gitu ya. Jadi kalau kapan. tapi kalau yang di depan gini, find, I, watch, movie. Oh, ini bagaimana artinya? Kadang. Kadang saya menonton film. Oke okay, ya. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau sampai yang di belakang ini artinya k, kadang itu dipisah kadang. ya. Dan tidak ada s-nya. Nah kalau ini dia eh, di apa dijarikan satu, nggak ada spasi. Kemudian apa itu ada okay. ya artinya kadang-kadang ya. okay. uh, itu ever time sir ya itu adverb time Pak. penjelas waktu ini uh, waktu jadi namanya itu adverb, bukan ever time Pak, tapi adverb of frekuensi oh. jadi frekuensi itu kan maksudnya keseringan gitu loh jadi keseringan jadi nanti ada kadang ada selalu ada jarang gitu kan ada kalau bahasa Indonesia itu ada apa itu tidak pernah gitu ya namanya effort of frequency effort of frequency itu artinya apa itu untuk menyebutkan waktunya jadi memberi keterangan kegiatan yang sedang kita lakukan itu dilakukan berapa waktu jadi Misalkan tidak pernah atau dua kali seminggu, ada sebagainya. Ya. Um, apa dalam susunan kalimatnya itu di yeah. frasenya itu apa di belakang, apa di tengah? Kalau ini kan sometime, sometime this week ini kan di tengah, ya? Yeah. Di prese, di price nya. Yeah. Kalau, kalau yang ini, hmm, ya Pak, bagaimana terus? Bedanya antara biasanya kalau after of eh uh, adverb uh, of time hmm. gitu. Itu kan uh, kalau keterangan itu bisa ditaruh di depan atau ditaruh di belakang. Oke, okay, Pak. Tidak di tengah itu itu gimana bedanya? Gini, Pak. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau yang di depan ya, yang di depan itu dia PS, Pak. Jadi kalau sometimes ya, ini khusus sometimes ya, Pak. Heeh. Hmm. Ya. Hmm. khusus sometimes karena sometimes ada dua tipe. Misalnya sometimes eh uh, I play football, perhatikan uh, kalau ya, saya akan nulis contohnya dikit. Mm -hmm. uh, sometimes I play football, sometimes, mm -hmm. jadi sometimes itu pakai es di depan Pak, Dia itu biasanya ini, ditaruhnya di depan, tapi juga boleh ditaruh setelah subjek Pak. Jadi kalau kita menulis tulisan ilmiah, biasanya saya, mm -hmm. menulis tulisan ilmiah itu biasanya saya sesalkan setelah subjek, supaya nggak monoton gitu loh Pak. Mm -hmm. Kalau tulis tulisan ilmiah itu kan kadang, kalau sometimes, terus, dan apa gitu kan terlalu ini ya, terlalu apa itu, terlalu monoton. Jadi kayak template gitu kan. Kadang masukkan di dimasukkan setelah, uh, setelah subjek kan? I sometimes, nanti saya akan tulis contohnya. Nah, jadi seperti ini boleh Pak. i sometimes play football. Itu boleh. Mm -hmm. Jadi Uh, sebenarnya kalau, kalau men, apa, menurut contohnya itu kalau nggak di depan pasti di belakang. Gitu. Mm. Tapi sebenarnya mm. boleh ada di tengah-tengah mm. khususnya setelah subcheck. Jadi boleh pak. Jadi kalau, kalau misalkan bapak menulis apapun gitu sebenarnya boleh. Itu cuma ya Indonesia itu, itu sering terpaku dengan Pak. Jadi dikasih contohnya itu sampai gitu. Akhirnya ke ke ini ke bawah ke daily kebiasaan hari, -hari gitu. Mm. Oke, okay. kita okay, lanjut ya, teman-teman yang lain ya. Uh, kemudian ada is diskusi. Ya, jawabnya. Would you, would you see family law? Kamu oh, yeah, nggak nonton family law? Terus jawabnya. I heard it. Uh, Ma, diteruskan, I heard it really I good. Know. I heard it really good. What does it mean? Uh. I heard, filmnya yeah. sangat really good. Saya mendengar saya uh, sangat itu masih kalau saya mendengar itu masih i ya? i heard, i heard, Nah, kalau saya mendengar itu masih i masih i gitu heard, ya. Jadi kalau kan heard, <laughs> i gitu ya. katanya. Katanya, gitu. i heard, i heard, i heard, i heard, i heard, i heard, kalau yang misalkan saya dengar gitu masih kelihatan ini, masih kelihatan dari kamus, masih lexical bangetnya. Jadi kalau mau itu disesuaikan dengan bahasa sehari-hari, berarti katanya itu bagus ya. Terus dijawabnya, hmm, I I don't know, saya nggak tahu, I don't know. Oke, it sounds a bit boring. What does it mean? A bit boring. Hmm. Kedengarannya agak sedikit membosankan, kan? uh -uh, sedikit membosankan. Oke, okay, sekarang saya akan tanya, apa bedanya foreign and foreign? Nah, ini ayo. Silahkan. Bo bo bosan bo dan membosankan. Ya. ya, bosan dan membosankan. Okay. Bosan dan membosankan ya. Pak Barul sudah putus juga ya. Baru. ya back, selamat pagi ya. Pak Barul. Selamat malam Pak. Selamat pagi ya. ya back, terima ya. kasih Pak. Uh, jadi ya, misalkan ada kalimat I am boring. Someone. Ini penting soalnya kadang uh, ini salah tanggap ya. Nah, yang atas itu artinya apa? Yang bawah kan? Yang atas itu saya orangnya membosankan. Oke, okay, good ya. Terus kemudian yang kedua? Saya bosan. Saya, saya merasa bosan. bosan ya. Ikut ya. Berarti kalau kita walaupun bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris bosan itu boring, tapi tidak serta kalau menjelaskan menjelaskan apa, perasaan atau rasa itu pakainya boring. Tapi kalau menjelaskan rasa atau intensi atau sebuah perasaan itu pakainya boring. Sama misalnya yeah. kata ini. excited sama exciting kalau excited itu perasaannya i am excited saya tertarik saya sangat sangat suka tapi kalau uh, a exciting berarti saya orang yang meng menarik menarik atau mengasikan. kalau exciting itu biasanya oh, mengasihkan jadi sesuatu yang seru gitu biasanya rame, yang rame-rame exciting tapi kalau excited itu artinya tertarik atau uh, apa ya, menikmati gitu excited. Terus arti yang ini uh, yang sering itu sebentar. Ini ya. Yang tadi ya, interesting sama interesting. interested. Interested ini ya. Yang tertukar ya, kadang bilang I am interesting Kalau I am interesting artinya saya orang yang hmm. menarik saya nah, menarik. menarik misalnya ya tapi kalau saya bilangnya I am interested saya tertarik saya tertarik untuk melakukan sesuatu misalkan saya tertarik untuk membaca buku I am interested in reading book tapi kalau misalkan I am interesting in reading book berarti saya itu orangnya menarik pas waktu baca buku gitu. jadi pas baca, baca buku itu saya kelihatan ganteng atau gimana gitu, baru jadi yang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 jadi tambahan kata ing dan ed ini dia merubah bentuk bentuk maknanya bukan maknanya, fungsi maknanya. Jadi ini tetap tetap ini pak, tetap apa? Tetap adjektif. Jadi okay. dia tidak dia tidak bisa diposisikan sebagai kata kerja. Misalkan saya membuat suasana ramai itu nggak bisa misalkan I excite people itu nggak bisa ya. Jadi, jadi tetap dia menjadi objective. Gitu ya. Cuma uh, posisi ING dan ed itu be, berubah itu karena maknanya itu situasional. Jadi tergantung maknanya. Ini nanti kalau menjelaskan ini kalau, kalau tidak saya itu ada di b 1 dan b 2 ya. Nanti kalau mau menjelaskan itu ada lagi topiknya nanti silakan lanjut ya, silakan lanjut ke nanti topik, apa, ini nanti saya akan kasih tahu karena kalau sekarang itu masih terlalu dini karena topiknya itu belum sampai ke situ ya. Oke, okay, terus a bit boring. A bit boring itu artinya, anu sedikit membosankan. A bit ya, a bit. A bit itu sedikit membosankan. Atau biasanya yang sering uh, dengar itu ini ya, a little bit. Yang sering kita dengar itu yang ini ya, a little bit. Ya, a little bit boring. Tapi a bit itu juga boleh ya. Uh, itu biasanya singkatnya gitu. Atas Enggak. karena kalau ngobrol itu kita tidak berharap orang eh, tidak bisa berharap bahwa orang itu akan ngomong seformal mungkin ya. Jadi kalau kita ngomong sama orang bule ya, itu enggak kita nggak bisa berharap mereka itu ngomongnya itu apa pelan terus grammarnya itu apa formal banget itu nggak bisa gitu ya karena mereka ngomongnya pasti ada pasti berbeda makanya eh, ya itu kalian harus terbiasa dengan pola-pola eh, seperti ini. Gitu. Jadi singkat misalkan update jadi a little bit jadi apekt gitu. Nah, itu syuk -syuk. Bahasa lisan lah. Nah bahasa lisan atau bahasa sehari-hari gitu ya. Makanya Pak kalau saya ngajar IELTS gitu ya, ngajar IELTS speaking sama ngajar IELTS writing itu pasti, walaupun materinya sama tapi prakteknya beda. Karena bahasa lisan sama bahasa tulis uh, itu beda. Gitu ya. Beda Mister ya? Beda. Oh. Beda. Kalau misalkan saya bilang uh, apa? Uh, misalkan kalau uh, bahasa lisan tuh kan ada ku dengar hari ini gitu, ada ku dengar, gitu. ku dengar itu kalau dalam lisan kayaknya boleh, tapi kalau dalam tulis kan nggak boleh. Boleh misalkan oh, iya, bahasa betul. bahasa ini, bahasa apa, bahasa puisi boleh, tapi kalau bahasa apa, kalau bahasa tulis biasa nggak bisa. Gitu. Ku dengar hari ini apa gitu kan nggak bisa lho. Apalagi oh, iya. tulisan ilmiah, tulisan ilmiah nggak mungkin pakai ku dengar gitu nggak mungkin. Tulis. <tulis. <tulis. <tulis terus terus bahasa itu juga misalkan kayak gini ya kalau ini sering sekali di lagu ya misalkan kayak ini ya ini perhatikan kalau di bahasa misalnya kalau di lagu sering ada kayak gini ya aku bukan pergi gitu ya aku kan gitu akukannya itu dikasih koma gitu kayak bahasa arab gitu itu, <tuh> ya. itu sebenarnya itu ini apa mempersingkat karena lagu itu kan dia mem, apa menyesuaikan itu menyesuaikan apa itu drama iramanya gitu. jadi dia disingkat-singkat katanya nah ini kan ini kan tidak mungkin kita nulis di tulisan biasa seperti ini kan ya. kecuali ya. kalau itu puisi kalau puisi nggak masalah puisi atau oh. ada sastra mungkin sering tapi kalau sehari-hari itu nggak mungkin gitu. oh, ya, kalau, bisa. ya kalau ada orang yang ngomong aku kan pergi gitu kayaknya terlalu poetik banget ya itu saya di saya karena saya dari sastra ya jadi saya sering nemu ya. orang kalau ngomong tuh kayak gini gitu kadang anak-anak teater tuh kalau ngomong tuh harus mikir dulu ini ngomong apa gitu. Oke, bisa. bisa. Ya, ket-ket ya. Alright, uh, this one. Nah, ini kita akan memberi saran ya. Kita akan belajar memberi saran. Nah, oke, okay, sekarang uh, ini tadi sudah listening sudah sebentar uh, ini sekarang kita akan praktek conversation ya. Uh, siapa yang mau join? Please raise your hand. Yang mau join? Yang bisa on my Mr. Sure. Mister Bahru, Mister. Mister Bahru.